Perkenalkan saya oleh Twitter. Saya ingin membagikan pengalaman saya tentang kopi Trinity. Awalnya saya nggak percaya karena uh, saya belum pernah melihat kopi Trinity. Tapi setelah saya membaca dan saya mencobanya, efek ke badan saya sungguh luar biasa dan Uh, istri saya pun merasakannya. Kalau tampilan saya berbeda, dan istri saya menyalahkan untuk mengkonsumsinya lagi. Tapi sempat istri saya nanya, "Kalau saya pakai obat kuat?" Tapi saya bilang, "Saya minum kutu divinity yang kandungan 100% herbal."